Hai hai hai Berita tentang kematian Harimau Sumatera Sudah seperti menghitung hari Menuju kepunahan hewan berloreng ini Yang seakan menyusul kerabat mereka Di Jawa dan Bali Bahkan saat ini keberadaan Harimau Sumatera Menghadapi risiko Kepunahan yang sangat tinggi Dengan laju penurunan populasi Seperti sekarang Maka diperkirakan Harimau Sumatera Akan punah dalam beberapa tahun mendatang Ya Jumlah harimau Sumatera saat ini diperkirakan sebanyak 568 ekor, yang diperkirakan sudah turun sebanyak 618 ekor. Adapun survei yang mencatat, saat ini masih ada sekitar 1000 ekor harimau yang hidup di alam liar. Tahukah kalian sob, jika kebanyakan harimau Sumatera hidup di bentang alam sepanjang Sumatera, setidaknya ada 23 lanskap habitat harimau Sumatera dari Aceh hingga Lampung. Namun baru-baru ini, ada dua ekor harimau yang dilepas di kawasan hutan Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS dan ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Seekor harimau yang bernama Surya Manggala itu ditemukan mati dalam keadaan tinggal tulang di daerah Renah Kayu Embut, Kabupaten Kerinci pada hari Rabu. Dan ternyata sebelumnya juga pernah ada kejadian yang sama, yaitu seekor harimau bernama Citra Kartini ditemukan mati di kawasan hutan di wilayah Desa Baru Barulampur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci. Harimau Surya Manggala ditemukan tinggal kulit dan tulang belulang kata Kepala Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblak. Menurut informasi yang beredar, setelah dilepasliarkan pada tahun lalu, pergerakan surya dan citra di dalam hutan terus dipantau. Namun, pada 20 Februari kemarin, pergerakannya terpantau melambat dan cenderung statis. Kecurigaan dari para petugas mulai muncul setelah adanya pergerakan harimau tersebut mulai melambat lebih dari lima hari. Biasanya kalau sedang mendapatkan mangsa itu sekitar 3 sampai 5 hari. Mengetahui hal tersebut, para petugas selalu mengecek lokasi, namun nasib berkata lain. Harimau Sumatera itu baru ditemukan keesokan harinya dan sudah dalam kondisi membusuk. Nasib, sampai saat ini penyebab kematian kucing besar langka ini masih belum diketahui. Karena saat ditemukan, tubuhnya sudah dalam keadaan membusuk dan hanya tinggal tulang dan kulit saja. Dan ternyata sepasang harimau Surya Manggala dan Citra Kartini ini dilepas di kawasan TNKS pada Juni 2022 kemarin. Keduanya dilepas liarkan di TNKS untuk menghindari kawin kerabat yang dapat menurunkan kualitas genetis keturunannya nanti. Karena kedua harimau ini bersaudara, keduanya lahir dari induk yang sama, yaitu di Barumunagari Wildlife Sanctuary Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.